Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Temu lagi ya Hari ini saya berada di Desa Kembangan ini eh, Kecamatan Bonang ya Kabupaten Demak tepatnya ini eh, Saya mencoba mancing di sawah ini Sawah padi padi Tapi ini lagi tergenang air ini ya Di sini ya Hampir sudah dua minggu ini hujan terus Uh, susah buat konten ini Tapi alhamdulillah ini cuacanya Panas bagus sekali Dan semoga nanti ikannya haup-haup bosku ya uh, Jangan lupa Terus dukung channel ini ya bosku ya Dengan cara tekan Tombol subscribe Bosku Agar senantiasa memberikan Informasi-informasi Seputar spot-spot yang Tentunya potensial dan Haup-haup bosku oke okay? langsung saja nggak usah lama-lama bosku dan untuk penampakan spotnya seperti ini ya bosku ya ini masih ditanami tumbuhan padi ini dekat pemukiman juga ini wah ini dekat tanggul tanggul sungai besar kembangan ini ya tanggul arah ke Widodo ini luas ini spotnya ini sangat-sangat potensial ini ya oke semoga saja nanti ikannya hop oh, oh, hop bosku oke bosku eh, kita coba di sini dulu ya ini saya menggunakan lumut halus ini ya untuk umpan ini ya tanpa campuran apapun ya, tanpa action ya ah ini semoga saja nanti ikannya haub-haub ya. Langsung saja enggak usah lama-lama bosku. Bismillahirrahmanirrahim. ulama Bu. masih ala-ala walaupun masih ala-ala wala-ala-ala-ala wah uh, uh uh wah oke mantap sekali ini wah wah kan pertama ini bosku ya wah ini oh pajeri ini wah mantap sekali ini wah wah wah oke kita masukkan alhamdulillah ya ikan pertama dapat 4 jari masih yuk oh, lanjut terus masih ala ala ala lagi ini apa, apa kita masukkan ya lanjut lagi masku Wah, masih ala ala, ala. Oh, uh bagus masih mulah uh mulah mulah mulah mana udara masih wah mulah mulah mulah wah alhamdulillah sekali ini wah wah mantap ini masih lima jari mu wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah Wah, wala. wah wah mancap sekali ini. Wah, uh, alhamdulillah masih ya. Wah, rezeki ini. Wah, kita masukkan. Wah, wah. Alhamdulillah ya masih ya. Wah, nggak nyangka kalau ada ikan merahnya ini. Benar-benar nggak nyangka kalau ada ikan Manohara. sampai segede itu. Wah, kita lanjut lagi, wah alhamdulillah. aduh wah alhamdulillah ya ini kejari ini udah layak konsumsi lah ini oke, kita masukkan wah. Wah, oke lanjut lagi ya bosku ya Ibu masih ala ala, wala wala wala, ibu masih wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala, wah, alhamdulillah masih, wah, kita masukkan lagi, wah, alhamdulillah, wah, benar-benar rezeki hari ini, wah, mantap sekali ya bosku ya, wah. Ya, yeah, terus lanjut terus, pokoknya. Allah masih alala ala la la. masih. Waduh, waduh. <tuh> Alhamdulillah ya. Wah. Wah. Kita masukkan saja ini ya. tidak apa-apa ini sudah layak konsumsi ini segini Oke. Okay. lanjut lagi bosku uh, alhamdulillah bosku ya uh, ini sudah waktunya pulang ini sudah sore ini ini mau jemput istri kerja juga kan ya makanya saya akhiri sampai sini alhamdulillah ini hasilnya cukup bagus ikannya juga haup hop ya walaupun mancingnya cuma sebentar tapi Alhamdulillah ya bisa ngobatin kangen mancing ini karena sudah hampir dua minggu ini hujan terus Oke terima kasih bagi yang sudah like komen dan subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bosku atas dukungannya e, sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh